Pos Majene uh, Mamuju Tepatnya di Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Sulawesi Barat Jalan ini sudah lama mengalami Sejak tahun 2014 Amblas lalu diperbaiki kembali uh, Amblas namun lebih parah lagi Saat ini uh, Tidak saja jalan ini Amblas yang diperkirakan 70 meter lebih Dari arah uh, uh, Utara Uh, dan arah selatan Kota Kabupaten Majene uh, Kemudian arah utara Ke arah uh, Mamuju uh, Palu, Gorontalo dan Manado Nah kita bisa lihat Sekarang kendaraan-kendaraan uh, Tentu harus berhati-hati Dan juga bagi kendaraan-kendaraan yang Sedang ingin melewati Poros Majene uh, Mamuju Tepatnya di Desa Palipi Soreang ini uh, Di Kecamatan Banggae. Uh, kurang lebih 5km dari arah uh, kota Selat dari arah Selatan kota Kobupaten Majeni agar lebih berhati-hati karena jalannya sudah terjadi penurunan atau ambles nah terutama bagi trek-trek yang bermuatan uh, penuh ya volume di atas uh, uh, 40 50 10 karena kebanyakan biasa yang lewat di sini adalah terontong juga trek trek roda uh, 6 hingga roda 10 Nah kita lihat juga tembok-tembok yang di sebelah atau di sebelah kiri dari arah utara. Nah, ini sebenarnya sudah lama retak, namun baru hari ini terlihat sudah uh, terlihat menganga dan sudah patah. Nah, itu menandakan akibat tarikan ya tarik uh, daya tarik turun ambles uh, jalan, kemudian terjadi juga penurunan uh, uh, tanah ya sehingga terjadi patahan pada tembok Nah, sementara di sisi kiri itu adalah tebing-tebing. Uh, ya nah, Kita lihat kendaraan ini harus, apalagi kalau kendaraannya ceper. Nah, ini lihat di depan saya, luar biasa, sudah terjadi patahan. Sementara uh, di tebing ini adalah tebing uh, pantai. Nah, saya tepat berada di atas jalur jalan ambles. Jadi... Bagi pengendara masyarakat agar lebih berhati-hati untuk berkendara khususnya ini di jalan lintas barat Sulawesi jaling barat Sulawesi Barat Trans Sulawesi yang dari arah Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Bintang kemudian masuk ke Sulawesi Barat yaitu daerah Kabupaten Mol tempat kejadian ini adalah di Pors di Kabupaten Majene. Nah ini lihat Ini mudah-mudahan saya tidak mengalami apa-apa guys ya. Bismillah Nah ini dia Luar biasa guys Tiga hari yang lalu belum terjadi seperti ini Tetapi sudah ada penurunan jalan Sudah ada ambles sejak satu tahun terakhir ini sudah ambles Mungkin uh, karena dibawa menurut uh, geolistrik pemeriksaan dari balai Bekerja sama dengan salah satu universitas Itu katanya ada memang uh, gua dibawa saluran-saluran air yang secara alami mengalir dari dalam pemukiman berarti ada gua di bawah guys nah ini luar biasa kalau kita ukur menurut perkiraan saya dari ujung yang mulai uh, terjadi patahan atau ambles penurunan nah sampai di sini guys sampai di ujung besi pembatas itu sekira ada 30 meter Nah kita lihat ini jalannya luar biasa Sudah miring Sangat miring Nah ini juga uh, Yang di kemungkinan Ini uh, donut cross atau yang dipasang Tetapi uh, jalurnya ini Sudah miring cuma tidak ada Retakan Sebentar kita akan jalan ke sana guys Itu panjang sekali karena ini Sekira 70 meter Kita akan jalan-jalan ke sana ya Tunggu dulu guys saya akan bagikan ke Rekan-rekan sopir truk, ya, agar sup Jadi, bukan berarti uh, sebagai pengendara yang baru melewati jalur ini agar lebih berhati-hati. Jika kendaraan tidak sabar membawa kendaraannya, guys, maka bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini luar biasa. Ini tidak bisa kita pandang enteng kalau istilah dalam teknik sipil itu kalau dia kecil dia cuma rambut-rambut ya tetapi itu ada gejala sudah retak ya ada gejala terjadinya penurunan ya uh, ambles kecil tetapi kalau sudah seperti ini ini perlu diwaspadai tentu saja ya pihak yang terkait uh, mungkin uh, setidaknya ada di sini petugas untuk memberi aba-aba atau apa nah ini kita lihat posisi badan jalan yang dengan bahu jalan sebelah kiri saya menghadap utara guys ini terjadi penurunan tetapi ini ada kendaraan nah ini ambles jalan ini membuat ini betapa parah kalau kita lihat nah ini terjadi penurunan Jadi, jalan nyamblas. jangan kasihkan joget. Nah, itu cek, guys. Wah, bahaya penumpangnya itu, guys. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, guys, karena di sana juga lebih parah sebenarnya, guys. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, ini terjadi penurunan. Nah, ini terjadi amblas, sudah sejak beberapa, ya, satu tahun terakhir ini sudah amblas, namun patahannya sudah mulai terlihat. Sejak kemarin, ini sudah terlihat. Uh, Nada baru kali ini saya kesini, guys. Ini sudah parah. Jadi kalau ya kita berdoa saja agar ya kalau hujan, hujan deras, ya mudah-mudahan. Karena sisi-sisi penurunan rembesan air ada juga di situ. Maka dalam mungkin ilmu geologi tahu bagaimana air bisa mengalir ke bawah, lalu menggerus-gerus, akhirnya bisa lebih amblas lagi. Nah, mudah-mudahan kita tidak uh, mengalami hal begitu dan ke kemarin saja kan kita sudah dengar beberapa daerah mengalami uh, bencana gempa bumi uh, di atas 5 skala Richter atau magnitude istilah BMKG. Nah, itu seperti di Larantuka atau di NTT itu di Momere, perairan yang mengakibatkan juga banyak kerusakan sampai menyeberang ke Sulawesi Selatan khususnya di Pulau Kabupaten Selayar yang masih berada di bawah Uh, wilayah Sulawesi Selatan itu banyak rusak parah gedung rumah ya begitu juga getarannya disampai ke Bantaeng dan juga Kota Makassar ya sampai-sampai getaran masuk di rumah sakit uh, regional Wahidin uh, termasuk rumah sakit Bantaeng nah kita berdoa mudah-mudahan uh, bencana itu uh, tidak sampai membuat banyak korban dan mudah-mudahan kita terlindung dari itu oleh Allah subhanahu wa tuang yang walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun ini guys mudah-mudahan walaupun uh, walaupun walaupun walaupun kenapa kenapa tidak sampai bisa naik guys nah, itu dia walaupun walaupun walaupun walaupun coba jalan ke depan uh, truk yang tidak sempat naik ada apa guys nah ini kan kita lihat bagaimana kondisi uh, uh, bahu jalan ini sudah patah ya ini juga kerusakan ini uh, aspalnya mulai tergerus akibat memang amblas sehingga uh, tentu saja hujan yang terus mengguyur itu uh, terbuka ya nah, ini trek oh ternyata dia rusak guys nah, itu dia rusak kasihan ya di waktu di saat uh, masih terik matahari mudah-mudahan lah sebentar dia baik nah, kita jalan sedikit guys jalannya ini luar biasa nih memang ini ada tanjakan kesini dibuat guys karena dulu ini kalau tidak salah 2014 terjadi ambles lagi tapi tidak separah ini tidak panjang uh, hanya terjadi di sekitar di sana Nah sekarang kita lihat uh, Ini amblesnya luar biasa Nah membuat gundukan-gundukan yang tidak beraturan Sehingga kalau dia melewati jalan ini uh, di Tepatnya di desa Palipisore yang kecamatan Banggai Kurang lebih uh, 5 km dari titik nol kota Kabupaten Majene Jadi ini adalah jalur Trans Sulawesi yang mengarah dari Makassar uh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah Gorontalo dan uh, Sulawesi Sutara Manado. Nah, bagi kendara pengendara pengendara yang ingin melewati ini agar uh, tetap berhati-hati, terutama kendaraan yang ceper, ya. Terutama juga kendaraan-kendaraan yang bermuatan uh, besar, seperti terontong bawa mobil, karena di sini jalur transloesi uh, bawa mobil, bawa motor, muatannya ya, dan juga uh, ada yang bawa beras logistik yang roda 6 itu. Pokoknya banyak kendaraan melewati ini di atas uh, aduh, oh, di atas 10 ton. Nah ini. Nah lihat. Kendaraan-kendaraan open cup saja guys. Kalau lewat di sini harus berhati-hati. Misalnya dia membawa tabung gas. Uh, termasuk juga membawa beras, membawa galung. Nah ini. Saya coba ketuk-ketuk. Wah, ternyata seperti agak tong. Itu berarti ada sedikit ruang di bawah atau kosong, guys. Karena kalau hujan, airnya masuk pastinya di lubang-lubang atau di kisi-kisi lubang ini sehingga bisa menggerus tanah keluar ke bawah ke laut. Nah, coba, guys. Kita saya tidak berani ke sana, guys, ya. Saya tidak berani kita manusia biasa tetap berlindung kepada Allah ya wow nah itu dia guys, saya turun wah wah, itu dia nah ini penampakannya guys luar biasa ya nah ini jalannya terasa sekali di sini saya melihat adanya keganjilan sedikit guys, keganjilan itu apa, ya bulu-bulu merinding lah Iya, kasihan ya pengendara. Nah saya kita berharap ya ada petugas di sini yang uh, tetap berjaga-jaga atau setidaknya mendirikan posko di ujung sebelah selatan arah ke Majene, Kota Majene dan arah ke Kota apa, Kabupaten maju Muju, utara sana bisa membuat posko. Ini demi untuk menghindari terjadinya hal tidak diinginkan. Nah itu di sana guys, trek seperti ini. Tidak bermuat Kalau tendanya saya lihat Berarti dia bermuatan guys Biasanya kalau dari arah memuju Kembali ke Makassar Atau kembali ke daerah Bugis Biasanya sudah kosong Tapi mungkin dia memuat sesuatu Ya kita lihat itu saat turun treknya itu luar biasa miringnya ini dikhawatirkan guys adanya Nah, aktivitas kendaraan yang lewat sekarang ini sudah di jam-jam uh, 9.10. Uh, juga sore biasa pukul ya, sesudah asar juga lewat sampai Maghrib. Malam banyak kendaraan lalu lalang yang uh, membawa barang-barang besar seperti truk, termasuk Pertamina, uh, mobil tangki, bensin, ya waspada nah ini kita lihat crack. walaupun penumpangnya manusia harus tetap berhati-hati guys melewati jalan ini nah sebab dia akan lagi menanjak di daerah sana nah, ini amblasnya luar biasa ini sudah turun walaupun agak baik di situ guys nya patah guys ini wah coba lihat. wah patah betul berarti sudah kosong di bagian sini guys di bagian sini kiri saya sudah patah itu kosong itu nah jelas di bawah ini uh, tanahnya urugan urugan ya urugan itu atau timbunan sudah uh, tergerus ke tepi ini kita bisa lihat mungkin ini yang dibawa uh, air hujan misalnya gerusan sehingga kita lihat pohon pisang ini sudah agak tanahnya tinggi naik nah mudah-mudahan guys nah ini bagi yang lewat di sini kendaraan Ceper itu uh, agar tetap hati-hati dan juga terutama perusahaan-perusahaan yang uh, ekspedisi yang membawa barang besar yang seperti truk-truk raksasa itu uh, enam roda ke atas 10 roda ya bahkan ada yang 12 roda masuk ke uh, uh, Tronton itu yang bawa motor mobil kendaraan ya spare part ya uh, kan pas besar itu agar lebih berhati-hati melewati jalan ini kita tidak uh, berupaya ya atau tidak uh, minta agar mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang terlihat Oke okay guys sampai di sini dulu karena terik sekali kita sudah berpisah Mudah-mudahan sebentar ada waktu lagi di sore hari kita meninjau kondisi terkini uh, Kendaraan yang lalu-lalang jalan amblas sekira 70 meter lebih panjangnya guys <tuh> Juga terjadi penurunan sebenarnya, guys. Cuma patahannya tidak, karena kita bisa lihat patokannya di sana. Nah, lihat uh, ini yang mau lewat, tentunya dia harus santri, guys. Nah. Ya, kita lihat jarak dari sini yang sangat parah di sana guys. Namun di sini belum parah. Tetapi bagian di sini lagi mengalami parah panjang. Ini mereka, para sopir, harus pandai-pandai mencari jalan yang bisa mereka lewati atau penurunannya. Kalau tidak, maka ya itu bisa. Apalagi bermuatan besar guys. Ini perlu hati-hati ya. ekstra ketat. Ini luar biasa guys mudahan sebentar ndak hujan deras ya guys uh, tentu harus ada antisipasi bahaya ya alhamdulillah tapi di, di, di jalan sana lagi guys di bagian di sana itu luar biasa tanjakan guys ini penumpangnya wah oh ini beras saya tahu ini beras sih guys beras jamuah ini juga beras sih guys Nah, saya ini berada di Kemiringan, Guys. Di Kemiringan, Kemiringan, ini, eh, ke Kemiringan. Ini <guluh> Ya, miring, Guys. Nah, ini jalannya luar biasa patah, Guys. Ini kita akan pulang, Guys. Semogaan trek-trek semua ini mau beras logistis yang berguna untuk uh, para apa? Para masyarakat-masyarakat eh, masyarakat, ya yang ada di daerah sampai ke Manado bisa dibawa. Oke, terima kasih dari jalan lintas barat Sulawesi poros Majeni memuju tepatnya di desa Palipisoreang eh, Kabupaten Majeni Sulawesi barat tanaman dari yang elok nah itu elok karena luar biasa lautnya berada di sisi, eh, sisi kiri atau kanan dari dua arah nah ini luar biasa guys Nah sementara di sisi kanan atau kiri kita bisa lihat Bagaimana? Uh... Nah, tentu saja bagi pengendara harus juga berhati-hati, terutama di poros uh, kecamatan uh, Tubok Sendana, tepatnya yang berada di uh, jalur Desa Onang dan Desa Tubok, ya, eh, iya, tubuh tengah kalau tidak salah. Eh, di Sulombona, eh, di Sulombona dan di Susangye. di sana ada. Nah itu sopir katakan bahaya ini jalan. Nah ini trek kenapa berhenti guys? Nah, ini perlu dihati hati-hati lewat karena luar biasa. Oke guys, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.